Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah di SD al saat ini uh, tiap pekan sekali mengadakan kegiatan pengembangan bakat anak di bidang olahraga, yaitu salah satunya sabar taekwondo. Taekwondo kami mendatangkan dari pelatih dari luar, yaitu yang sangat mempunyai kompetensi yang sangat hebat luar biasa untuk membina anak-anak kami untuk menyalurkan jiwa prestasi, jiwa tangguh dan jiwa anak yang solid untuk menjaga dirinya sekolah maupun untuk menjaga negara ini maka saya perkenalkan untuk Sabum Dedi waktu dan tempat saya persilakan ya terima kasih setiap kami eh, Bismillahirrahmanirrahim terima kasih untuk kepercayaan dari eh, SDIDT Alipsat kepada saya untuk melatih anak-anak ini dimana untuk pelatihan taekwondo ini yang pertama yang diinginkan dari sekolah adalah bisa membentuk karakter karakter siswa supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh tidak mudah menyerah untuk mempunyai disiplin yang tinggi itu yang kedua untuk uh, kegiatan taekwondo ini diarahkan untuk ke prestasi jadi gimana untuk STTK Lirsad selama ini selama 3 Alhamdulillah sudah mempunyai prestasi yang cukup baik baik di tingkat regional maupun nasional dimana untuk tingkat regional STTK Lirsad ada sudah mencapai juara POPDA di karyasinan nomor di Kabupaten Semarang jadi sudah cukup baik untuk yang POPDA serta untuk Beberapa ada yang sudah berprestasi di Open Turnamen tingkat nasional maupun regional. Jadi, secara umum prestasi anak-anak di STTKL besar sudah bisa patut dibanggakan, sudah, sudah bisa diatu dengan SDST yang lain dan semoga kedepannya bisa semakin meningkat kembali. Jadi, Terima kasih. Semoga dengan motivasi yang telah diberikan oleh Sabum menjadikan sebagai uh, pendorong untuk anak-anak kami dan untuk sekolah supaya tetap maju terus berkembang serta membawa prestasi baik untuk di uh, area nasional maupun ke internasional. Amin. Semangat, pokoknya. tetap semangat olahraga. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, TV.